ke in -game nya guys ya Woy. waduh Woy. fix mat. Halo, halo bosku welcome back lagi bosku ya, di kang Enjoy. Oke okay, bersama lagi di Kang ini kita main Olympus bosku ya. kita max maxbat dulu ya bosku ya injek, injek 10 kali bosku ya. sampai mesinnya rusak bosku ya Oke okay, kemudian kita pin dulu manual bosku ya. Kalau ada yang connect nanti kita gaskan auto subpin bosku ya Buat kalian yang baru datang atau baru join baru klik video kuih jangan lupa ya kita dibantu like komen dan dibantu subscribe channel kuih bosku ya Oh, untuk update or RTP pola terbaru cuy dapat dari 10 bos ya langsung dikasih masuk ya ini kita gaskan saja betris dulu ya atau <laughs> dan RTP terbaru ada di sini saya gue mau ngomong gitu malah dikasih petir cuy ya oke okay, let's go let's quick kita gaskan di 120 gasa kita betrisin di wih dapat apa nih wuih oh, dapet grafisan bonus pinjukan ratus-ratus 50 kali dua oke okay, langsung saja 15 kali spin bos apa nih wah apaan bos ke oke okay, kita pavy spin 120 kita dapat berapa bosnya kita coba cari cek, cek nanti guys, ya. tas yang pertama dikali kali tua di spin yang pertama bosnya pas-pas wuih di kali tiga sama kali empat langsung connect ya. Oke okay, squish squish squish squish, oke okay, masih di konek ya. Lumayan sih konek konekannya lumayan sih. Kuningnya tuh agak agak mau siapa kan satu lu ya.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 Oke perkaliannya udah lumayan gede Ya tinggal cari konek langsung dipetir cuy. Kita coba. Oke kita coba lagi. uh oke uus terbaik okay. uh, uh, isinya please oke okay, masih digunakan biru biru. Wih uh, gila bos usus us, emang betul ya kali ini bosku ya. Hujan konek dan petirnya mantap betul sensasional cuy. Oke okay, sensasional yang pertama bosku ya tas, waduh, wih apa namanya tuh mahkota orang dua cuy, nah ini konek hijau, oke okay. biru biru biru biru usgas kencangan biru oke, okay. gila enggak tuh bos bos, uh oh, tapi kali sepuluh cuy hujan berkali nyanyi bosku ya, woi gila bos wow. sensasional, akien cuy ya terbaik ini bos bos bosnya, ta. Waduh, nggak dikonek jadi last pin. Last pin juga nggak digunakan, uh, 400 langsung bosku uh. Oke, okay, seperti biasa bosku, karena kita udah dikasih profit, kita coba update semaksimal uh, mungkin juga. Oke, okay, kita max max maksbed di 4800 bosku ya, karena kita pengennya nanti di 4800 jadi 48800 kuih. Nggak digunakan bisa sayang sekali bosku, -se, ya nggak dikonek kita gas, tentu saja ya. Kita main out ini, Kalau kalian belum tahu sih, ya, karena kita di 44.800, ya, kita gaskan di 480.000, ya. Oke, spin pertama, connect lead to allman, Bosku. Ya, kalian yang mau tahu, gimana di dimana? Kalian bisa di ke komentar boska. Di sana ada link daftarnya, juga mainnya di Wisma 138 boska. oke, connect lagi cincinnya, boska. Kita kembali ke in game-nya, guys. Ya uyy, ah kita ya makota sama hijau nggak tuh? nah sekali berkaliannya cuma di gitu ya oke nih tambah-tambah pertanyaan dulu sih turis berkaliannya di keting itu lah. Us, oke tambah lagi bisa, hmm di merah-merah-merah-merah hijau-hijau-hijau, merah, merah, merah. aduh kuningnya kurang satu ya bisa Oke okay, tapi lumayan meskipun ya, perkaliannya ngeri sih ya Super sih. masih ada 9 kali screen dengan perkalian udah 19 ya Dan kita udah dikasih profit cuy lumayan banyak bosku ya Kuning oke okay, konek dulu Hmm petirnya mana nih Uh biru konek hijau petir Wih kasih beneran tuh sama bos Usbus us, bosku ya Gila masih dikonek-konek lagi cuy cuy sen saja auto bos mulia, harapan nah, waktu sekarang tuh dikasih sensasi ya, kui kui. Oke, Kas. Oke, udah dikasih profit banyak nih cu, Oke lumayan. Masih ada dua kali spin. Oke, please malah ada sepatirnya, us, tas spin. Wah, tunggak dikasih pel, lumayan ya. Aduh, wah pas banget sih ya, kita udah dikasih satu setengah sih Yaudah bosku ya, jangan lupa di like, komen, dan dibantu subscribe-nya bosku ya See you next time, bye-bye bosku ya